Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan murah rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusan. Oke, guys. Kali ini kita akan ngelipen atau ngecat body CB 150R ini kita airbrush dengan motif simple gak agak kelihatan mirip lah saya enggak kepake daripada beli baru kapnya kan lagian pun enggak dananya gimana lah jadi kita kelain aja yang agak-agak pecah tuh kita buang selamanya supaya hasilnya agak lebih maksimal lah Setelah bersih, kita buang dulu bekas plastlimnya kan. Nah, yang udah udah dicat sudah kita satukan dulu. Nah, kalau nggak bisa ada apa dia, dibersihkan pakai bensin atau thinner Langsung aja udah kita cat warna hitam, langsung kita mal. Hah. inilah malam-malamnya berpaya gak nampil api supaya motifnya pun agak-agak mirip lah nah ini motif-motif simpel nih guys motif-motif pemula -motif. baru belajar lah ini agak agak biar jangan supaya nampak kosong kali udah itu aja oke okay guys jangan lupa like, subscribe and share dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita semoga yang subscribe selalu banyak rezekinya sehat selalu dan sukses selalu amin nah inilah hasilnya lah, udah kita kasih motif simpel kayak ini kan. Ini lah jadinya Lanjut aja kita langsung pengekliran. Oke okay, guys. lah hasilnya ini guys setelah semising lah lumayan lah ditarik tarik di bawah